Saya tanya, saya wajar, Sampai, Sampai. Dua. Satu, dua. lagi satu satu dua anak ibu Yay. Yay. Muti, muti muti dia <laughs> Oh, hati dulu masuk dulu. Hati ambil mau <laughs> mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan menjalin kerjasama dengan Universitas selama ini. Semoga dukungan Bapak-Ibu Saudara yang telah diberikan kepada Universitas Pendidikan Indonesia menjadi amal salih disertai harapan semoga ikhtiar dan jalinan kerjasama diantara kita makin erat dalam upaya mewujudkan cita-cita UPI sebagai Universitas Provodal dan Unggul. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah ini naja Bismillah. yeah 22. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, ibu-ibu, bapak-bapak, para wisudawan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat upacara ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini akan dilaksanakan Upacara Wisuda Gelombang 3 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Mengawali upacara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita nantikan kehadiran prosesi Wisuda Universitas Pendidikan Indonesia di tempat upacara. Prosesi Universitas Pendidikan Indonesia akan memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Dengan Gimno Universitas Pendidikan Indonesia oleh para mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia diiringi Orkestra Bumi Siliwangi. Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 dengan himne Universitas Pendidikan Indonesia oleh para mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia diiringi Orkestra Bumi Siliwang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, pacara wisuda gelombang 3 Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 secara resmi saya buka. Selanjutnya kami mengundang Rektor Universitas Pendidikan Indonesia untuk menyampaikan sambutan dan melantik secara resmi para wisudawan gelombang 3 pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. MPd, MA, dipersilahkan. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, pimpinan dan anggota Majelis Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademi para wakil rektor dan sekretaris universitas, pimpinan dan anggota dewan besar, pimpinan fakultas sekolah pasar sadana, lembaga dan kampus UPI di daerah, direktur direktorat dan kepala biro, pimpinan departemen dan program studi pimpinan dan anggota BEM ketua dan anggota IK yang kami cintai dan banggakan para wisudawan dan wisudawati dan yang berbahagia dan peserta para orang tua serta keluarga. Ini secara khusus juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Beni Banda Nazaya STMT Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbudristek. Terima kasih, Pak atas kehadirannya. Ya. ya. terima kasih. Yang kedua ini Bapak Taufik Faturrahman, pengurus Ikatan Alumni uh, UPI ya yang alhamdulillah sekarang mewakili alumni. Terima kasih Bapak -Ibu, ya. Bapak Ibu, Saudara-saudari para tamu undangan yang berbahagia pada hari ini yang <tuh> ada hari yang bahagia ini, marilah kita awali dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan Wisuda Gelombang 3 Tahun 2022 ini. Seraya memohon semoga Wisuda pada hari ini mendapat limpahan dan karunia-Nya. Rasa syukur dan kebahagiaan terus tetap kita hadirkan dalam diri dan keluarga kita. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Sebagai wajud kebahagiaan ini, saya sebagai Rektor Universitas Pendidikan Indonesia mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang diwisuda pada hari ini. Selamat berbahagia juga saya saturkan kepada seluruh orang tua para wisudawan yang berhasil membimbing dan mendukung para putra-putrinya hingga wisuda sekarang ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga disampaikan kepada para orang tua dan keluarga yang telah memilih dan mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada Universitas Pendidikan Indonesia. Kepercayaan tersebut merupakan amanah bagi Universitas Pendidikan Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan standar pendidikan tertinggi bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada seluruh dosen dan tenaga pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan layanan terbaik dalam fasilitasi kebutuhan studi para mahasiswa selama menuntut ilmu hingga menghantarkan mereka ke wisuda pada hari ini. Wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, kebahagiaan saudara sekalian, ini sesungguhnya merupakan fase awal dalam menjalani kehidupan profesi di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun saudara telah mengabdi, jagalah nama baik almamater, tetap menjadi penyebar, pencari, dan pengamal ilmu, sehingga dapat berkontribusi untuk kemajuan pendidikan dan pembangunan bangsa. Jangan lupa untuk bersyukur atas apa yang telah diraih hari ini, dan sebagai wujud, sebagai wujud dari hamba yang beriman kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan bersyukur InsyaAllah kita akan selalu ditambah dengan nikmat dan kebahagiaan berikutnya. Hadirin dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia, pada wisuda gelombang 3, upi mewisuda 4.912 lulusan dengan rincian sebagai berikut. Lulusan D3 249 orang, lulusan S1 sarjana ini 4.063 orang, lulusan S2 magister 481 orang, lulusan S3 doktor 119 orang. Dari jumlah lulusan yang sudah pada gelombang 3 ini terdapat empat lulusan terbaik berdasarkan jenjang studi ya dan 13 lulusan terbaik di setiap fakultas SPS kampus UPI di daerah. Untuk lulusan terbaik berdasarkan jenjang adalah sebagai berikut. Ini boleh berdiri ya supaya diketahui oleh yang lain. Yang pertama Adelia Indah Saputri dengan IPK 3,84 program studi, survei, pemetaan, dan fungsi geografis ide dari D3. Mana? Ada ya? Yang kedua, tapi bisa jadi tidak hadir ya karena tiga hari ini ya. Yang kedua Dava Ali Fauzan dengan IPK 3,99 pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1. Kalau hadir silakan berdiri. Yang ketiga Sofi Rahmania IPKnya sempurna ya. 4,00 Sumatera Ini pendidikan biologi S2. Kemudian yang keempat Nufanuddin 3,98 Administrasi Pendidikan S3. Ini kalau dilihat dari Fakultas ya, saya bacakan saja dengan cepat lulusan terbaik dari setiap fakultas SPS kampus UPI di daerah adalah sebagai berikut satu dari FIP ya ini Nafanuddin Administrasi pendidikan S3 yang kedua Ahmad Yudiar bimbingan dan konseling ini S2 kemudian Nanda Herunisa Safitri perpustakaan dan sains informasi S1 kemudian FIPS Abdiya Maharani Rustandi, Pendidikan Keluarga Negaraan, S2. Dafa Alifauzan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1. Adelia Indah Saputri, Survei Pemetaan dan Informasi Geografis, D3. EPBS Alin Ambarwati, Pendidikan Bahasa Indonesia, S2. Kemudian Lafradi Jainogia, Farisi Pagih, Pendidikan Bahasa Jerman, S1. EPMIBA, Muhammad Galang Isnawan. Pendidikan Matematika S3, Sofi Rahmania. Pendidikan Biologi S2, kemudian Arlieza Fazla Alina Suhel. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1, FVTK Alifa Az Azani. Az Az Az Az pendidikan ini satu orang ya, Alifa Azani Az Atalia Suharman Pendidikan Teknik Arsitektur S1, kemudian FVOK Luciana. Desideria, Ilmu Pengolah S1, Rina Marcela Keperawatan D3. Kemudian EPEB, zibek Adhigaliyeba, manajemen S2. Kemudian Ade Rifqi, Pendidikan Manajemen Perkantoran S1. FVSD, Neng Sri Wulan Sari, Pendidikan Seni Lupa S1. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, acara Wisuda Gelombang Tiga Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 secara resmi saya buka. Selanjutnya, kami mengundang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 Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, para wakil rektor dan sekretaris universitas, pimpinan dan anggota dewan besar, pimpinan fakultas, kolokas Sajana lembaga dan kampus up di daerah, direktur direktorat dan kepala biro, pimpinan departemen dan program studi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 Good Dikbudristek, terima kasih pak atas kehadirannya. Ya. ya, terima kasih. Yang kedua ini bapak Taufik Putu Rahman, pengurus Sekatan Alumni uh, UPI ya, yang harus kembali mewakili. Alumni. Terima kasih pak Taufiknya. Bapak Ibu, saudara-saudari para tamu undangan yang berbahagia pada hari ini yang <tuh> pada hari yang bahagia ini.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 studi ya dan 13 lulusan terbaik di setiap fakultas SPS Kampus UPI Daerah. Untuk lulusan terbaik berdasarkan jejang adalah sebagai berikut. Ini boleh berdiri ya supaya sudah diketari oleh yang lain. Yang pertama Adelia Indah Saputri dengan IPK 3.84 program studi survei pemetaan dan konsidi geografis dari D3 mana. Ada ya? Yang kedua tapi bisa jadi tidak hadir ya karena tiga hari ini ya. Yang kedua Dafa Ali Fauzan dengan IPK 3,99 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1. Kalau hadir silahkan berdiri. Yang ketiga Sofi Rahmania IPK ya sempurna ya. 4,00 Sumatera Laut. Berarti. Ini pendidikan biologi s Kemudian yang keempat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 Kemudian Nanda Herunisa Safitri Perpustakaan dan Sains Informasi S1. Kemudian FPIPS Abbia Maharani Rustandi Pendidikan Kewarganegaraan S2. Dafa Ali Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1. Adelia Indah Saputri Survei Pemetaan dan Informasi Geografis D3. FPBS Alin Ambarwati Pendidikan Bahasa Indonesia, S2. Kemudian Lafradi Zenogia Farisi Pagi Pendidikan Bahasa Jerman S1, FPMI Pak Muhammad Galang Isnawat, Pendidikan Matematika S3, Sofi Rahmania Pendidikan Biologi S2, kemudian Arlieza Fazla Aulina Suhel, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1, FPTK Alifa Az, Az, Az Azani, Pendidikan ini satu orang ya. Alifa Azani Atalia Sugerman, Pendidikan Teknik Arsitektur S1. Kemudian FVK Luciana Desideria, Ilmu Ragaan, S1. Rina Marcela Keperawatan D3. Kemudian EPB Zibek Galiepa, Manajemen S2. Kemudian Ade Rifki, Pendidikan Manajemen Perkantoran S1. FSD Neng Sri Wulang Sari Pendidikan seni S1 kemudian pembacaan janji alumni diwakili oleh saudara Luciana Desideria S.Or wisudawan dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Janji alumni Universitas Pendidikan Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, alumni Universitas Pendidikan Indonesia, berjanji satu: meningkatkan keimanan dan ketahuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua: menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Menjunjung tinggi serta mengamalkan etika profesi dengan jujur, berdisiplin, dan penuh pengabdian 4. Membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sikap terbuka, kreatif, dan inovatif demi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara 5. Menjunjung tinggi nama baik alma mater Universitas Pendidikan Indonesia Pembacaan Janji Alumni diwakili oleh Saudara Luciana Desideria, SOR, wisudawan dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Universitas Pendidikan Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, alumni Universitas Pendidikan Indonesia, berjanji satu: meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua: menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tiga: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 Kini tiba saatnya pada acara pembagian ijazah kepada para wisudawan. Kesempatan pertama kami mengundang dekan dan para wakil dekan Fakultas Ilmu Pendidikan menuju meja A dan B untuk menyerahkan ijazah kepada para wisudawan. Dr. Nupanudin MPD Adila Nisa Agustina S.Pd. Ahmad Yudiar M.Pd. Melati Intinan Suci S.Pd. Nanda Hairunisha Syokfitri, SSI Nanda Hairunisha Syokfitri, SSI Yulianti Lumasco, SPD Dr. Irawati Saban, MPD Dr. Irawati Saban MPD, Shafira Levinia Ashidik SPD, <SILENCIO> Dr. Saprola Roli Kale MPD, Mutia Nur Aini SPD.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 Dewan Fakultas Ilmu Pendidikan Dr. Nupanudin, MPD Adila Nisa Agustina, S.Pd. <tik> Ahmad Yudiar, MPD. Lati Imtinan Suci, SPD Nanda Hairunisha Syofitri, SSI Nanda Hairunisha Syofitri, SSI Yulianti Lumargo, SPD Dr. Irawati Saban, MPD Dr. Hirawati Saban, M.Pd. Shafira Levinia Asyidik, S.Pd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya robbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al karim. Wa a'udzu Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Alhamdulillah atas izin dan kasih sayangmu Ya Allah pada hari ini selasa 25 Oktober 2022 kami dapat berselatu rahim dalam kegiatan wisuda Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2002 dalam keadaan sehat walafiat Semoga acara ini senantiasa berada dalam bimbingan dan ridaamu Sehingga memberikan kemaslahatan bagi kami Khususnya insan pendidik Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Curahkanlah kasih sayangmu Yang tak terbatas kepada kami Sehingga mampu menyikapi berbagai ujian yang kau berikan kepada kami Dengan penuh kesabaran Atau akalan dan tetap berkhusnizan kepada-Mu sehingga kami mampu melewati ujian-Mu dan memperoleh ibrah atau hikmah dari ujian tersebut Ya Allah, Ya Rafi, Ya Mu'ayyiz Saudara-saudara kami yang hari ini mengikuti wisuda merupakan hamba-hambamu yang telah memantapkan hati menjadi pendidik atau profesi lainnya sungguh merupakan profesi yang sangat mulia karena mendidik dan membina generasi masa depan agar memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni sebagai jalan untuk memahami tanda-tanda kebesaran. Oleh karena itu, ya Allah, tinggikan dan muliakan akhlak para wisudawan sehingga dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya Allah, ya Hakam. Mantapkanlah niat dan pengabdian para wisudawan Sehingga pengabdian yang mereka lakukan kelak Senantiasa dilandasi dengan niat ikhlas, jujur, berintegritas Dan senantiasa memancarkan kasih sayang Sehingga terbina suasana kehidupan masyarakat yang tentram dan damai Dalam naungan ridhamu Ya Allah, Ya Latif Lembutkanlah hati para wisudawan sehingga dalam menunaikan pengabdian di masyarakat nanti, senantiasa menghadirkan suasana hati yang lembut dan tenram. Kami yakin suasana hati yang lembut dan tenram itulah yang akan mewarnai suasana kehidupan yang penuh makna dan dihiasi oleh akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Ya Allah, ya Rasul, kami sadar sepenuhnya bahwa tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh para wisudawan terutama tantangan menghadapi situasi kehidupan saat ini yang sangat cepat perubahannya dengan perantaraan kemahapandianmu ya Allah berikanlah kemampuan kepada para wisudawan untuk bisa memahami berbagai tantangan dan menghadapinya serta mencari alternatif menghadapi tantangan tersebut dengan penuh bijaksana Ya Allah Ya Ghani apa yang telah diperoleh oleh saudara-saudara kami yang pada hari ini iwi sudah, tentulah tidaklah mudah karena rangkaian tahapan dan proses telah mereka lalui sebagai bagian dari perjuangan untuk menjadi sarjana magister dan doktor yang mumpuni dan berakhlakul karimah jadikan sebagai dari kesuksesan yang mereka raih itu tidak lantas membuat mereka sombong dan tinggi hati melainkan justru dapat menjadikan mereka lebih rendah hati tawadhu dan tetap bersemangat untuk secara terus-menerus meningkatkan kemampuannya Robbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wa kina a'azabanna rabbika rabbil amma yasifun Wa ala al Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah Seraya mengaturkan terima kasih kepada semua pihak Yang telah membantu terselenggaranya acara pada hari ini Upacara wisuda gelombang 3 Universitas Tastunikan Indonesia tahun 2022 secara resmi saya tutup. Prosesi Universitas Pendidikan Indonesia akan meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.